USD Yen Bullish, harga sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Tsui terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Tsui Frank sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan USD/CHF bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 130,65 sampai 130,45, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah, maka ada potensi harga akan menyentuh area 131.80. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss terus bergerak ke bawah dan menembus level 130.45 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 130.13. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212